Selamat datang di channel Wong Sundo. Pada episode kali ini, saya akan membahas tentang kunci rejeki atau adakah kunci rejeki itu. Terkait pembahasan ini, saya sempat mulai terpikir, mulai menganalisa ketika 3 tahun lalu, di tahun 2019 awal, saya berpikir untuk membangun sebuah aplikasi mobile, lalu situ saya mencoba menakar dan menimbang apakah saya mampu untuk mengerjakan membangun aplikasi mobile tersebut sendirian terutama untuk android saat itu apakah mampu dikerjakan sendirian yang selama ini saya bekerja tim di kantor dan dikerjakan secara tim mungkin terdiri dari 10, 20 hingga 30 orang dan di tempat kerja terakhir itu sampai 35-40 orang dikerjakan sendirian karena tidak adanya dana atau modal lalu saat mau membangun aplikasi mobile sendirian ini saya coba mendefinisikan ada beberapa hal yang perlu saya tulis mungkin saat itu apa saja sih yang dibutuhkan untuk membangun sebuah aplikasi mobile ini. Dan setelah berpikir beberapa saat waktu itu, sambil mengerjakan hal-hal kecil untuk memulai proyek tersebut, barulah mulai terpikir, tiba-tiba mendapatkan pencerahan ide seperti ilham saat itu, mendapat poin-poin bahwa dalam membangun suatu usaha, apapun itu usahanya, bidang apapun, saat itu saya simpulkan ada empat poin atau faktor utama dalam membangun atau menjalankan usaha atau bisnis. Faktor yang pertama adalah ide atau gagasan. Ini bisa jadi Anda dapatkan sendirian atau Anda juga bisa mendapatkan dari hasil diskusi dengan teman-teman satu bidang usaha. Kalau di perusahaan-perusahaan biasanya disebut brainstorm, yaitu berkumpul untuk mencari ide gagasan tersebut. Lalu yang kedua adalah modal. Modal usaha, modal kerja tentunya akan membutuhkan biaya, bidang usaha apapun. Modal biasanya berbentuk nominal, dana, atau uang. Modal ini dibutuhkan untuk memulai dari persiapan hingga pelaksanaan produksi usaha tersebut. Lalu yang ketiga adalah sumber daya atau resource dalam bahasa Inggrisnya, yaitu hal-hal yang dibutuhkan dalam mengerjakan produksi pekerjaan tersebut, terdiri dari ada sumber daya manusianya, sumber daya materialnya atau bahan, alat kerja dan juga sumber daya ilmunya lalu yang keempat adalah pasar atau market marketnya atau penggunanya ada atau tidak untuk hasil usaha yang kita produksi keempat hal ini sangat penting untuk berhasilnya satu bentuk usaha jika salah satunya tidak berjalan baik maka usaha tersebut dapat kita perkirakan akan gagal atau kurang berhasil atau tidak berhasil sama sekali Mungkin banyak orang yang belum tahu atau sudah tahu, tapi belum terstruktur menjadi poin-poin tersebut. Saya juga pernah mendengar paparan dari seseorang tentang satu proses di perusahaan, di negara Swiss atau Swedia. Kebetulan orang tersebut juga orang yang berpendidikan tinggi sampai S3, lulusan terbaik juga. Lalu dia memaparkan bahwa ada beberapa tahap yang dilakukan di perusahaan tempat dia bekerja tersebut, selagi dia tinggal dan bekerja di Swedia. Dia memaparkan ada lima hal, yang empat hal tadi termasuk di dalam lima hal ini. Satu hal dia masukkan adalah studi kelayakan di setiap tahap tersebut. Setiap langkah empat poin tadi dicapai, dilaksanakan atau dipikirkan, lalu mereka mengkaji ulang atau studi kelayakan. Jadinya ada lima hal kalau menurut dia, karena ditambahkan studi kelayakan di setiap empat poin tadi. Setelah mendengar seseorang yang berpendidikan tinggi tersebut, saya jadi semakin yakin bahwa empat poin tadi sudah benar adanya. Itulah empat poin atau faktor dalam menjalankan usaha atau bisnis. Sekarang kita lihat lebih detail setiap poin tersebut. Yang pertama tadi adalah ide gagasan. Ide gagasan ini bisa didapatkan oleh Anda sendiri, atau bersama teman lainnya, bersama tim, atau mungkin juga Anda mencoba untuk bertanya kepada orang lain untuk mematangkan ide gagasan Anda tersebut. sehingga kita bisa simpulkan bahwa dalam mencari gagasan tersebut, Anda membutuhkan silaturahmi dengan orang lain. Semakin silaturahmi ini baik, dalam berdiskusi untuk mencari ide gagasan tersebut, maka Anda akan mendapatkan ide gagasan yang lebih tepat. Lalu, yang kedua, modal. Jika tidak punya modal, maka Anda harus mencari modal dari sumber di luar diri Anda. Modal tersebut, misalkan, meminjam kepada satu bank atau investor. Agar usaha Anda mendapat pendanaan modal tersebut, maka Anda harus bisa meyakinkan atau membangun kepercayaan investor tersebut kepada diri Anda. Contohnya dengan menjelaskan tentang usaha Anda kepada bank atau investor dengan sebaik-baiknya, pengembalian modal, menjelaskan cash flow, dan lain-lain. Mereka akan melihat dan menilai reputasi Anda atau rekam jejak atau track record Anda sebelumnya. Membangun kepercayaan ini adalah membangun silaturahmi yang baik tentang diri Anda. Lalu yang ketiga adalah sumber daya atau resource. Ketika bekerja dengan tim tersebut, Anda harus bisa bekerja sama dengan baik untuk bisa memproduksi atau menghasilkan usaha tersebut. Dibuatlah SOP atau Standar Operasional prosedur dan aturan-aturan kerja dan lain-lainnya dalam suatu perusahaan. Itu untuk menjaga kesenambungan kinerja yang optimal dan menjaga suasana kerja yang kondusif di dalam perusahaan tersebut. Ini semua bertujuan untuk menjaga silaturahmi di antara semua orang yang terlibat di dalam usaha tersebut. Tidak ada yang kesiangan datangnya atau tidak datang atau kalau ada orang yang susah dikontak, close communication misalkan, kinerja dan ritme usaha menjadi berantakan ketika ada beberapa orang yang tidak masuk atau beberapa orang yang malas dan lain-lain. Silaturahmi di dalam satu tim kerja ini juga harus bagus. Maka silaturahmi sebagai pegawai atau pekerja adalah Anda menjadi bagian dengan tugas atau job desk khusus dari sistem produksi di dalam perusahaan tersebut, termasuk pimpinan sekalipun. Mirip halnya sebuah mesin, jika ada yang hilang satu part bagian dalam mesin, maka mesin tersebut akan tidak dapat berfungsi atau rusak. Lalu yang keempat adalah pasar atau market. Yang membeli dari produk-produk kita ini adalah manusia juga. Maka itu ketika kita memasarkan produk kita dengan baik dan juga servis atau pelayanannya baik, Klien service, kalau bisnisnya adalah mengerjakan pekerjaan dari klien, kalau marketnya adalah pelanggan seperti warung, toko, dan lain-lain, berarti marketnya adalah pembeli atau pengunjung. Nah, ini juga silaturahminya harus baik dengan para pengguna atau pembeli barang dan jasa. Maka, di poin keempat ini juga silaturahmi itu harus baik. Jadi, dapat disimpulkan dari keempat hal tersebut, ternyata semuanya kembali kepada silaturahmi, sehingga dari situ. Bisa kita simpulkan bahwa kunci rezeki ini adalah silaturahmi. Semakin bagus kita bersilaturahmi dengan orang lain, maka usaha Anda juga akan berhasil. Oleh karena itu, orang-orang yang bersilaturahmi dengan baik ini sangat mungkin untuk berhasil dalam usahanya. Ternyata kunci rezeki ini adalah silaturahmi, yang mana banyak orang yang belum tahu. Juga sering kita lihat saat kampanye-kampanye politik, banyak dilakukan pencitraan diri atau self-branding yang bertujuan untuk meningkatkan citra atau image penilaian terhadap diri politikus tadi di mata masyarakat umum, sehingga menaikkan nilai silaturahmi di mata umum. Dalam karir pun sama, dengan seringnya anda melakukan keahlian tertentu di bidangnya, maka anda akan dikenal sebagai orang yang ahli di bidang tersebut. Mungkin anda bertanya dari empat poin tersebut, yang mana yang pertama dilakukan? Sebenarnya semuanya bisa dilakukan secara bersamaan atau bergantian, tidak harus selalu berurutan. Namun biasanya, untuk memulai suatu ide, Anda dapat melihat dari market atau pasar yang dibutuhkan banyak orang atau berpotensi pasar yang besar, seperti prinsip ekonomi umum, yaitu semakin besar permintaan, maka semakin besar pula peluang bisnis Anda akan berhasil laku di pasaran. Anda dapat mengukur dengan melakukan pengkajian-pengkajian, terhadap empat faktor usaha tersebut sehingga Anda dapat melakukan studi kelayakan bagi berlangsungnya usaha Anda dan biasakan untuk mencatat hasil-hasil studi kelayakan tersebut sehingga Anda dapat mudah untuk mengingatnya dan Anda dapat melanjutkan untuk memikirkan hal-hal lainnya Hingga akhirnya Anda bisa merasa yakin untuk menjalankan bisnis usaha Anda ataupun malah sebaliknya Anda menjadi tidak yakin untuk menjalankan bisnis Anda Mungkin karena banyaknya kendala yang belum ditemukan solusi-solusinya, atau ada hal-hal lainnya. Tapi, walaupun Anda sangat yakin untuk menjalankan usaha tersebut, itu tidak akan menjadi apa-apa jika tidak dilaksanakan. Dan ketika sudah dilaksanakan, keyakinan Anda akan bertambah seiring perkembangan bisnis. Dan jika perkembangan tidak terlalu baik, mungkin Anda harus memikirkan ulang atau mengkaji ulang dari 4 poin tadi. Dan jika usaha Anda sudah berhasil, anda tetap harus menjaga silaturahmi 4 poin tersebut. Salah satu contoh, jika kita sudah berhasil, Anda menjadi semakin sombong, maka Anda merusak sendiri silaturahmi dalam 4 poin tersebut. Contohnya, internal perusahaan menjadi berantakan atau produk-produk Anda jadi terkenal tidak bagus, kualitasnya turun, dan lain-lain. Itu adalah tanda bahwa silaturahmi dalam usaha Anda menurun atau menjadi lebih buruk. Demikian juga sebaliknya. Jika setelah usaha Anda berhasil tetapi Anda semakin dermawan, maka silaturahminya akan semakin baik. Contoh, Anda menaikkan gaji karyawan dan adanya bonus itu akan membuat kinerja dalam perusahaan tersebut menjadi lebih giat, namun semuanya harus dipikirkan baik-baik. Contoh lain, jika Anda punya warung atau toko atau produk Anda bisa memberikan promo-promo atau gratis by one get one dalam jangka waktu tertentu, maka itu juga akan meningkatkan awareness branding Anda dan silaturahmi Anda kepada market untuk menjadi semakin lebih kuat. Maka dapat disimpulkan bahwa kunci rezeki yang selama ini orang-orang cari adalah silaturahmi, yang terdapat dalam empat poin atau faktor yaitu ide atau gagasan, lalu kedua adalah modal, ketiga sumber daya atau resource dalam mengerjakan bisnis Anda, lalu yang keempat adalah pasar atau market yaitu yang menggunakan produk-produk Anda atau bisnis Anda. Semuanya adalah kembali pada diri Anda sendiri sebagai pelaku usaha atau pilot dalam kendaraan bisnis Anda sendiri. Dalam skala yang lebih besar, rusaknya silaturahmi ini juga merusak alur-alur rezeki yang skalanya besar juga. Contohnya jika terjadi peperangan atau chaos di dalam satu kota atau negara, maka itu akan merusak perekonomian di dalam komunitas atau negara tersebut. Oleh karenanya, ada disebutkan di dalam Al-Quran dan Hadis tentang larangan untuk tidak Memutus hubungan silaturahmi Merusak silaturahmi juga akan mengakibatkan terputusnya hubungan silaturahmi Merusak saling percaya dan merusak persahabatan dan membuat permusuhan dengan orang lain Akhirnya dia akan merusak jalur-jalur rezekinya sendiri Semoga dengan ini Anda dapat mulai memperluas jaringan silaturahmi Anda Sehingga makin meluasnya jaringan relasi Anda Dan membuka pintu-pintu rezeki baru bagi Anda dan keluarga Anda Juga Anda dapat memulai usaha baru memperbaiki